Halo selamat sore, Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi luar Jawa Bali. Tercatat provinsi di luar Jawa Bali menyumbangkan 54% dari jumlah kasus positif COVID-19 secara nasional. Jokowi bahkan menyoroti lima provinsi yang mengalami lonjakan kasus harian tertinggi selama masa PPKM level 4. Presiden meminta semua pihak berhati-hati dan segera merespon cepat penanganan kasus positif di luar Jawa Bali yang terus melonjak. Sesaat lagi kami hadirkan pembahasannya, saya Rifana Pratih, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kalimantan Timur menjadi provinsi di luar Jawa Bali dengan lonjakan kasus COVID-19 tertinggi. Gunung berapi yang berada di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi. Brasil menyabet medali emas cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Tokyo usai mengalahkan Spanyol 2-1 di laga final. Sebagai upaya memutus santai penyebaran COVID-19, pengelabasan di Sarmi, Minggu Jakarta Selatan mewajibkan pedagang maupun pengunjung menunjukkan bukti vaksin. Sosialisasi telah dilakukan mulai 3 Agustus lalu. Warga kini harus memiliki sertifikat vaksin COVID-19.